lagi bersama Moto Vlog jadi hari ini kita mau NR ceritanya NR ke Kota Batu, Malang mau nyari tempat ngopi ini mbaknya kemana mbak punten mbak Aing rek ngisi bensin mbak mbak yang cantik punten ini tuh jam baru mau jam 11 sih Kayaknya udah jam 11 sekarang mah. Jadi otw dari sini jam 11 Berarti nyampe sana tuh kisaran Jam berapa ya lah jam satu malam Soalnya perjalanan dua jam lebih Ke kota batu Berawal dari gabut Jadi ada manusia yang ngajakin NR. Ini orang pada kemana cu Apalagi pengisian Enggak oh. ya jadi ceritanya kita ngisi sendiri cuk. soalnya maknya lagi ini bener-bener 30-30 setting yang 30, 30. ya maklum enggak bisa ngisi ya harap maklum soalnya bukan pegawai SPBU <laughs> jadi enggak bisa enggak tahu cara pakai mesinnya <kuh> kuncinya mana tuh Tadi cuma ngisi 30 sih. Soalnya masih ada tiga garis sisa San Mori kemarin. Padahal dipakai pulang pergi, tapi masih ada tiga garis. Ya, kalau untuk seperti ini mah bisa dikategorikan cukup irit. Karena ya kalau dari bawa motornya saya mah nggak pernah pelan. Karena kan semakin ngebut kita bawa motor semakin gede konsumsi bahan bakarnya. Kalau kita bawanya santai pelan-pelan mah Bahan bakarnya irit Karena tenaga yang dipakai gak terlalu besar Gimana nyampe pacet Kepala pusing anjir ketekan Ketekan apa kacamata Tadi otw dari sana Sendiri Sendiri Karena janjian di sini sama Si manusia gabut Kita liatin dia ada nggak? Anak itu apa? SMI Mojosari. Oh, enggak. ketemu. Oh, ketemu Ini orang baru nyampe anjir. Dari tadi lah Muhammad. Besok tanggal merah kayaknya makanya libur kayaknya makanya dia ngajak ke apa? Ajak nerah kalau kerja mama mana mungkin. <laughs> baca Kabut jam segini mah jam segini ke Malang tuh perjalanan dua jam lebih lewat tengah hutan lagi hutan Cangar. lampu sen baru Dia ya, tahu lampu sen anda baru cowok tahu-tahu baru masang lampu sen ya model di body ditempel di body. Dari kanan lampu selenya nggak kelihatan di sebelah kiri Soalnya kepele sama apa ya Kenal pot Duh, terlalu kelihatan yang kirinya mah Yang kelihatan cuma sebelah kanan Kan kiri ada kenal pot sebelah kiri Kita mulai memasuki zona gelap Kalau di bagian sini nggak ada apa pencahayaan lampu jalan Paling cuma lampu-lampu kayak gitu Warung-warung Apalagi yang bagian sananya Cangar nih hutannya lumayan angker cok Apalagi yang ini ya Hah? Makanya sampean bikin story kan ngajakin orang biar ada teman. Wah oh, jangan langkirkan Gelap cow, acir. <laughs> gak ada lampu di sini mang hutan kiri kanan. Kalau cangar nih lumayan angker kan. Tapi ya, kalau biarpun gelap gelap kayak gini, kalau kayak begal kayak gitu mah gak ada. Ya paling ya itu kayak kayak gitu taulah sendiri katanya mah kata orang-orang sini mah yang penting kalau lewat Cangar ni niatnya cuma lewat doang ya nggak apa-apa nggak akan diini kecuali kalau niatnya kita beda ya iya tapi cerita-cerita begini merinding juga ding mana air di belakang sendiri lagi bangsat wow di belakang Ini kalau pulang sendiri mah enggak akan berani aing ya, mah. Kalau di atas, kalau di bawah jam-jam kayak jam 7 jam 8 kayak gitu masih ada yang lalu lalang. Kalau jam-jam segini itu sepi. Nanti ada yang bagian angkernya tuh yang di ini. Apa yang ada jembatan tuh turun ke bawah itu yang katanya lumayan angker. Aku aja, apa, saya aja pernah lewat situ sore-sore Sore pas Waktu itu lagi sepi kan Hari-hari biasa Itu nggak ada yang lewat sama sekali Cuma saya sendiri Itu pas nyampe di jembatannya itu Langsung, apa, menyengat Bau, apa, bau melati Makanya langsung di, sama saya Digas, ngebut pokoknya Langsung ngebut dari situ Karena baunya tuh Bukan bau samar-samar lagi Biasanya kan bau-bau samar ini gak langsung baunya tuh di hidung. Nah ini nih di sini, di bagian sini nih. Soalnya ini ke bawah kan jurang ke bawah. Katanya, katanya sih dulu di sini tempat pembuangan. Jangan dulu cerita. Aik merinding cok. Katanya mah di situ tuh di bawahnya tuh tempat ini apa pembuangan apa mayat dulunya. Katanya sih, nggak tahu bener nggak. Bawa kan jem, bawa jembatan itu jurang ya, energinya di sini mah kayak gini. Kalau mau ke Malang lewat ma apa? Tengah malam lewat apa? Malam mah lewat sini jangan. Hmm. Tapi ya usahain Bawa temen jangan sendiri. Kalau sendiri mah asal berani ya, nyalinya ya nggak apa-apa. Mau uji nyali di sini juga bisa mau bikin video-video uji nyali, gitu bisa tapi sayangnya saya nggak ada keberanian untuk bikin konten kayak gitu jangankan mau bikin konten uji nyali mau apa pulang sendiri lewat cangar tengah malam nggak berani gitu. Keganti netral lagi ah. Ini gak kebayang kalau misalnya Lewat sini sendiri terus Tiba-tiba amit-amit Motor ya. problem Atau apa gitu Siang aja di sini Masih merinding apalagi malam kayak gini Hahaha <laughs> Ah. Gak bisa lihat apa-apa? Mana dingin lagi. Kok kayak jauh ya? Rasanya mah kayak dekat, tapi ini kok kayak jauh. Ya? Dan angkernya lagi katanya di bagian apa? Jembatan kembar tapi kok motor kayak berasa berat ya amit-amit pokoknya amit-amit permisi cuma mau numpang lewat gak ada niat lain sumpah asli permisi permisi cuma numpang lewat Permisi, cuma nempang lewat. Tuh, kayak berat motor anjir. Nah, di sini, ini juga katanya lumayan angker sih. Jembatan kembar namanya, dibagi di bawah sana tuh curug. Ke bawahnya itu curug mau berhenti. Berhenti foto-foto dulu. Kalau di sini udah agak terang. Dia, dia sebenarnya juga takut ya tadi tuh. Dia tuh pengen NR sama temennya dia ajakin NR ke Batu. Cuma dia dari Surabaya, TW-nya sendiri. Makanya dia nggak berani lewat apa Cangar sendiri kan. Akhirnya bikin story WA Ada yang mau ikut NR ke Apa batu Kalau mau ayu bareng <laughs> Terus tak bales kan Seriusan Iya bener katanya Oh pas Kirain tadi dia berdua dari Surabayanya Kok anak ini berani Biasanya emang gak berani Dan ternyata pas dia datang Dia cuma sendiri temennya udah duluan dia bilang aing tuh penakut Gak berani lewat cangar sendiri padahal sendirinya padahal dia juga gitu ya. Dingin asli di sini. Di sini mah mesin gak kerasa panas gitu, Karena suhunya dingin. Kan gara-gara dingin, nih. Rasanya. Aduh, rantai begat, rantai putus-putus, putus, rantai sampean putus, lepas-lepas, untung lepasnya bukan di Cangar, anjir! Putus apa lepas? Enggak ada cuma lepas. Agar ke depan aja, Cok. Masih bisa jalan gak Kita dorong. Gak, gak nyangkut kan? Nangkut. Entar. Entar, entar. susah mak mau nyenternya turunan soalnya tuh motornya ngeluncur kan kata aku mending diganti girnya pakai punya aku bentar, bentar. ntar aku ngawasi sih. hah untung putus lepasnya bukan di cangar eh? anjing. coba kalau lepasnya di cangar mampus bisa enggak Mari, Jun. Huh? Sur suruh bawa tang enggak aku, aku giniin sampean puterbannya hai hai masuk gigi Hai masuk itu satu Diajir, empat pantas <laughs> masih bisa jalan ini mah coba enggak bisa kan ke depan? Pelan-pelan aja sampai ke rumah itu? Jangan, jangan. Hah? Enggak apa? Bisa? Sih? bisa. Ini, cuma In, kan? ini cuma punya aku kan nggak dipake ininya. Oh, iya. Cuma cover itu. Minjem tang di Sirajun, akiku tekor bisa di starter kan nanti? Gak ada senter cu Mau nerangin pak ya Hah? Harus ganjal batu di depan kalau mau dinyalain Nur, Nurun kan Ini kan jalannya nurun Luncur co Mana batu Oh enggak kayaknya jatuh nggak jatuh nggak jangan jatuh ya kalau jatuh bahaya bawa ke bengkelnya mahal kalau lecet dorong. Dorong ke depan mah bisa kan bisa ini mah pelan-pelan iya Ia asal nggak nyantol dorong sampai rumah silajun dorong sampai naik bisa bisa kegabutan tengah malam menghasilkan rantai pegat rantai lepas lepas maksudnya kiri kiri pelan pelan gak enggak yang penting gak gak nyangkut diarem rantainya <San> bayangi kalau dia sendiri cowok <San> uh... <San> <San> untung tuh aduh Berpikirnya tuh untung tuh Lepasnya tuh bukan di pas di dalam cangarnya gitu. Kalau pas di cangar tuh, aduh, udah gelap. Jalannya nanjak semua, ngedorongnya susah nanti. Kalau ini kan untungnya dia apa turunan kan jalannya, jadi dorongnya gampang. Malah ngebut. Ntar rantainya nyangkut di arm. Malah nggak bisa jalan. Mas ngapain, Mas? Hah? Ngapain, Mas? Bannya bocor, Mas. Aduh. Nah, kalau rantai nyangkut di arem, nyangkut nggak bisa jalan, aremnya rusak. Kalau bukan rusak ya paling luka. Ini udah jam. Mau... nggak nggak putus, lepas langsung lepas. gir-gir sampean kan udah botak kan. udah mau jam satu kayaknya ini. tadi itu sebenarnya ah nggak pengen keluar cuma nggak apa nggak nggak ngantuk gitu pengen tidur tapi nggak bisa tidur. ya nah, udahlah keluar sekalian bikin konten. Bisa maju, cuk, kalau mundur dorongnya bagaimana? Kok memanggil sih, padahal checklist dua, ganti deka. <tuh> Udah benerin rantai Ini udah mau jam setengah dua Itu dimana, mana Di Mana HPnya ketinggalan Dingin Dingin eh Dingin, hp-nya ketinggalan. Belaknya... <susuk> Kelan aja. Hah? Tungguin aja, dingin tuh Kasihan dia, kayak bisa ngebut <laughs> tadi. Lepas lagi, rantainya duluan, enggak duluan. Tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa rantinya lepas. Inilah kami tiga orang gabut yang tidak bisa apa yang gabut tengah malam. Dia kalau nikung ke kiri tadi lantainya langsung lepas. Pokai dia harus agak-agak pelan. Itu harus pasangkan apa tensioner supaya pas itu lantainya nggak lari. begitu-begitu gitu oh, tadi ya. ah, wah ya, ini dua silinder udah dimodif ini ada singanya enggak sih ada. mana wow. <laughs> <laughs> <laughs> yo air dingin air dingin air dingin Saking dingin dapat mengeluarkan asap, tapi kalau dipegang panas. <laughs> uh. Anjay, viewnya